Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat ramalan zodiak yang mendapatkan resiko mendadak terkait terbuka di awal tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Nine of Cups ataupun 9 ya lah untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana mana di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan suatu rezeki mendadak dan tak terduga di awal tahun 2021 di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan suatu rezeki dari seseorang yang sangat ia nanti ataupun dari seseorang yang sangat dekat dengan seorang libra sendiri di sini juga digambarkan tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang libur akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan serta akan membuka suatu usaha yang dimana dapat menunjang keuangan serta mendapatkan keuangan yang melimpah di awal tahun 2021. dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga seorang libur akan mendapatkan dukungan motivasi serta mendapat kepercayaan dari orang-orang yang memberikan sebuah pekerjaan yang bernilai besar kepada dirinya, dan untuk support energinya adalah. King of Pentacle Secara mungkin King of Pentacle itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Ataupun yang sudah dewasa Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri Dan di sini menggambarkan Seorang Libra akan mendapatkan rezeki Mendarat tak terluka di awal tahun 2021 Yang dimana sini Mendapatkan tawaran pekerjaan Mendapatkan rezeki dari seseorang Yang lebih tua lebih dekat Dan seseorang yang sangat berarti Kepada seorang Libra sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength Secara umum, strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati. Jadi di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan sebuah rezeki mendadak dan tak terduga di awal tahun 2021, dimana mana mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan yang bernilai besar dan berdampak positif kepada kehidupannya, yang dimana di sini juga kekuatan hati didapatkan oleh seorang Libra di dalam kelembutannya, yang dimana di sini seseorang yang lebih dekat lebih tua serta yang sangat berarti kepada seorang libra mempercayakan hal tersebut dan memberikan pekerjaan yang bernilai besar dan disinilah bisa dikategorikan bahwasanya seorang libra akan mendapatkan rezeki mendadak dan tak terluka di awal tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah ten of swords ataupun sepuluh pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio mendapatkan rezeki mendadak dan tak terluka di awal tahun 2021 dan di sini juga bisa digambarkan bahwasannya seorang Scorpio akan memulai suatu pekerjaan yang dimana di sini seorang Scorpio tidak akan bergantung kepada orang lain ataupun tidak akan mengharapkan bantuan orang lain. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab dan dengan disiplin, dan mendapatkan keuangan yang meningkat serta rezeki berlimpah di awal tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio akan belajar dari pengalaman masa lalu yang dimana di masa lalu seorang Scorpio pernah dihina di dalam kategori berbicara dan pekerjaan sehingga berdampak negatif kepada kehidupannya. Di awal tahun 2021, seorang si Scorpio akan mendapatkan rezeki mendadak terduga yang sangat berdampak positif kepada kehidupannya. Dan untuk kartu support nnb ini adalah Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio pernah mendapatkan pengkhianatan dan dijadikan pelajaran sehingga di awal tahun seorang Scorpio akan bekerja dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang di mana di sini hasilnya akan sangat maksimal dan menunjang keuangannya kehidupannya dan di sini tujuan seorang Scorpio adalah untuk membahagiakan seorang anak Scorpio sendiri dan di sini juga ada kemungkinan bahwasanya Scorpio mendapatkan dukungan doa motivasi dari seorang anak yang merupakan anak Scorpio ataupun anak saudara Scorpio sendiri. Dan jika kartu strain kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan rezeki mendadak dan tak terduga di awal tahun 2021, yang dimana di sini, dengan kelembutan hati, ataupun berkat kelembutan hati, doa dari seorang anak Scorpio serta doa dari saudara anak Scorpio akan sangat berarti kepada seorang Scorpio, sehingga di awal tahun 2021, seorang Scorpio mendapatkan rezeki mendadak dan tak terduga yang tujuannya. Juga untuk membahagiakan seorang anak, yaitu anak Scorpio sendiri, dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah second of one ataupun tujuh tongkat. Untuk zodiak yang ketiga yang mendapatkan rezeki mendadak dan tak terduga di awal tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan tujuh tawaran pekerjaan sekaligus ataupun banyak tawaran pekerjaan dan disini seorang Leo akan mengerjakannya dengan cara sendiri ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain juga dan di disini juga digambarkan bahwasannya seorang Leo merupakan sosok seseorang yang penuh tanggung jawab, yang disiplin di dalam bekerja, sehingga seseorang akan menilainya dan mempercayakan suatu pekerjaan yang sangat bernilai besar kepada dirinya. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan menaiki sebuah jawatan apabila ia bekerja di dalam suatu kategori perusahaan ataupun di dalam perkantoran. Dan di sini bisa juga dikategorikan bahwasanya seorang Leo merupakan sosok seseorang yang disiplin bertanggung jawab bekerja sehingga mendapatkan nilai plus dari orang lain dan untuk support energinya adalah Queen of Swords secara umum Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan rezeki mendadak dan tak terbuka di awal tahun 2021 yang dimana sini seorang Leo mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat berdampak positif kepada kehidupannya dan berdampak positif kepada keuangannya di sini juga digambarkan bahwasanya sebuah ide diberikan oleh seorang pasangan yang merupakan pasangan Leo, di dalam satu kategori boneka pekerjaan yang dimana di sini berdampak positif kepada kehidupan dan mendapatkan rezeki mendadak di awal tahun 2021, tanpa Leo sadari dan pasangan Leo sadari. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak dan tak terluka di awal tahun 2021 dengan mendapatkan tawaran pekerjaan menaiki jabatan di awal tahun 2021. Yang dimana di sini kelembutan hati dari seorang pasangan akan memberikan sebuah kekuatan yang sangat bagus agar lebih fokus di dalam kerja dan menitikkan sehingga mendapatkan rezeki yang tak terduga di awal tahun 2021. Dan untuk kartu sulit yang keempat adalah lima obshot ataupun lima pedang. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang di mana di sini seorang Gemini mampu melihat sebuah peluang, mampu melihat situasi kondisi untuk mendapatkan sebuah peluang di dalam kategori kaya pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan di sini dikategorikan seorang Gemini mendapatkan sebuah resiko mendadak dan tak terduga di awal tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Gemini mampu melihat peluang dan mampu melihat situasi kondisi untuk mendapatkan sebuah kesempatan yang meningkatkan keuangan kehidupan di awal tahun 2021 dan di sini juga seorang domini melihat peluang itu dengan bekerja berpartner bekerja sama dan membuka usaha yang lebih dari satu serta membuka usaha sampingan. Alreskinya meningkat dan mendapatkan reski yang sangat tak terduga oleh seorang gemini di awal tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik opso secara umumnya kenaik opso itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang mendapatkan reski tak terduga dan mendadak di awal tahun 2021 yang dimana di sini karena kan seorang gemini mampu melihat situasi dan kondisi. Untuk mendapatkan serta meningkatkan keuangan, dan di sini seorang Gemini akan mampu melihat sebuah peluang usaha, dan di sini seorang Gemini dibantu oleh seorang rekan ataupun saudara Gemini yang usianya di bawah 30 tahun untuk mendapatkan rezeki mendadak dan tak terduga di awal tahun 2021. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan... Akibat dari kelembutan hati, akibat dari kekuatan yang dimiliki oleh seorang Gemini untuk memperjuangkan keuangannya kehidupannya akan berdampak positif Serta mendapatkan hasil yang sangat maksimal dan bagus di awal tahun 2021 Dan di sini seorang Gemini dibantu oleh saudara, rekan, ataupun sahabat seorang Gemini untuk meningkatkan keuangan Sehingga di awal tahun 2021 ia mendapatkan rezeki yang sangat besar dan dalam kategori ini, seorang Gemini mendapatkan rezeki yang mendadak dan tak terduga di awal tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa hanya empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak dan tak terduga di awal tahun 2021 adalah yang pertama, seseorang yang berzodiak Libra, selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo, dan yang keempat adalah seseorang yang berzodiak Gemini.